Tempat lain juga 10 juta, bisa lebih nggak? Bisa Om Gendut Berapa tuh? Saya bagi yang serius, cat WA saya kasih di 3,5 juta aja Sebentar, yang kenceng berapa? Tiga 3,5 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi, lagi dan lagi pastinya dengan saya Om Gendut Di channel yang sangat luar biasa Channel yang menginspirasi anda semua penonton setia Derosa auto dalam hal berburu mobil impiannya, dimana lagi kalau bukan di Derosa Auto. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan, walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga rezekinya berlimpah. Amin, ya Robbal Alamin. Teman-teman semua, khususnya penonton setia Derosa Auto, kali ini Om Guntur lagi berkunjung ke salah satu dealer terbesar di daerah Tanggerang Selatan, Tanggerang Selatan atau Ciputat tepatnya di Suzuki Citra Asri Buana. Nah kabarnya di Suzuki Citra Asri Buana banyak promonya, banyak diskonnya, bahkan sampai DP minim pun bisa. Jadi terus ikutin video ini, jangan lupa subscribe, like, and share serta komen yang positif karena bisa jadi video ini akan menginspirasi anda dalam mencari mobil impiannya. Oke, teman-teman. Sekarang tiba saatnya Om Gendut akan berkenalan dengan salah satu marketing terbaik di Citra Asri Buana Ciputat, Penasaran dong? Pastinya kita akan kenalan nih, teman-teman. Halo Mbak, halo. Dengan Mbak siapa ini? Nunik, oh. Mbak Nunik ya? ya? Oke, Mbak Nunik. Terlebih dahulu boleh perkenalkan mungkin namanya, alamat showroomnya di mana, sama Oke. nomor telepon Mbak Nunik. Pastinya Oke, siap, siap, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nunik Aryani, showroom di Jalan Raya R.E. Marta Dinata, nomor 59, Cipayung, Ciputat Tangerang Selatan. Nomor telepon saya bagi teman-teman yang ingin mengontek pembelian mobil Suzuki, itu di 0859 1093. Oke, teman-teman, itu tadi namanya Mbak Nunik, nomor teleponnya akan kita cantumkan nanti di deskripsi ya, jangan lupa. Nah, kepoin terus terus teman-teman karena sekarang saatnya Om Genut untuk ngulik unik promo apa sih? Ada apa sih di Citra Asri Cibutan Mbak Dunik, ya? Iya, tentunya banyak sekali promonya. Oh. Siap, siap. Kita langsung aja nih Banunik dari Oke. mana dulu nih mobil yang kita review nih? Boleh, kita di sini ada punya R3. Siap, dari sebelah sini ya. Kan? ya? Boleh, dari pojok. Dari sebelah sini aja. Ini R3 apa Banunik boleh di infokan? Ini R3 GX. Kita ada SS, hmm? R3 GX, manual sama Sporty, sama GX manual, AT juga automatic, hmm? SS manual juga AT juga ada, hmm? ya kan, GL juga masih ada. Oke, okay, nah, so untuk GL harganya, Mbak nih Untuk GL yang manual itu dia di harga delapan juta Oke, ratus. Oke, maticnya di 259 jutaan. Oke, yang selanjutnya tipenya apa tadi? gx gx untuk harga yeah. manual metiknya. Untuk harga gx manual itu di 270 ratus tujuh puluh jutaan. Oke, metiknya. Ya kan? Untuk metiknya di dua jutaan. Siap, yang terakhir tipe tadi tipe sporty. Tipe sporty untuk ya. harganya. Untuk harga manual kita di harga 279 jutaan dan untuk metiknya Om kita di harga 292 jutaan. Oke, teman-teman, itu tadi ada tiga tipe R3 yang ready di CAB ini untuk harga prestijnya nanti kita akan cantumkan juga di video. Ya. Manu nik. Ya. Tadi harga udah Om genet tanyain nih, Boleh. pastinya penonton auto penasaran ya. ada promo apa nih atau DP-nya bisa nggak murah atau lain sebagainya boleh diinfokan baru silakan tentu saja teman-teman di Citra Asri Buana ini tentunya banyak sekali promo dan diskonnya terkena paling gede sejak bode tabek ya, luar biasa ya, kan? infokan baru nih silakan ya, diskonnya berapa untuk diskonnya sendiri itu kita untuk tipe r3 aja di diskon 37 jutaan Tiga puluh tujuh juta serius nih, serius enggak, Om, nih. enggak Duh, teman -teman, gimmick nih. Tuh, teman-teman, enggak sekali. gimmick ya? Tiga puluh tujuh juta. Kalau seumpamanya nih, Mbak Nunik itu diskonnya. Yeah pengen lebih khusus di penonton dari auto kira-kira bisa nggak ngasih lebih oh tentu aja bisa yang penting ini ada kemauan ada keinginan keseriusan yang penting siap diskon mau berapa aja tinggal connect aja tuh kontak tinggal kontak, kontak Nunik. mbak doni oke okay, ya, sekarang kan. untuk promo dp-nya berapa dp-nya kita untuk yang ss sendiri kita DP di mulai 10 jutaan. 10 jutaan angsuran? Iya, angsuran di 5,8. DP 10 jutaan, angsuran 5,8. Tapi saya nggak mau segitu, Mbak nih. Karena saya banyak di inbox nih, di oh, Youtube. Gitu. Oh, banyak apa. komparasi ya. Banyak kompar komparasi, kompar, ya. DP segala macam Betul, gitu, ya. kalau 10 juta, Om Gendut udah biasa itu mah. Tempat oh. lain juga 10 juta. Oh. Bisa lebih nggak? Bisa, Om Gendut. Berapa tuh? Saya bagi yang serius, Satwa saya kasih di tiga setengah juta aja. Sebentar, yang kenceng berapa? Tiga setengah juta. Tiga setengah juta sudah hmm. bawa pulang r 3 pastinya. Uh. Niknya tahun berapa? 2022. 2022, tapi 2023 juga udah ada sebenarnya ya. Sudah ada, cuman memang kita 2023 khusus untuk tipe R3 Open Inden. Oke, okay. nah. itu ya teman-teman untuk 2023 baru Open Inden dan harganya masih imperatif ya, masih Betul. belum itu yang jelas. Kalau teman-teman mau promo yang menarik atau mau DP minim dengan 2022 sudah bisa bawa pulang R3 dengan DP 3 juta setengah. Semang. Kita Oke. geser ke selanjutnya, Mbak Runik. DP minim untuk SS hmm. itu DP minim di 10 juta. 10 juta. Ya. Angsuran? Angsuran di 58 -an. 58 Berapa ya. tahun? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Berarti ya. potongan sebulan. Nah itu 50, berapa sih? 57 59. ya? Oh, 59 bulan. Okay. Ya, potongan 1 bulan. Kalau DP-nya kurang dari 10, masih bisa nggak? Bisa dong, beneran. Oke, bisa beneran. Berapa? Tiga setengah juta aja bagi yang serius dan minat, chat ke saya langsung. Agak kenceng berapa? Tiga setengah juta aja yang serius minat. Tiga setengah juta bisa bawa pulang R 3 Angsurannya Betul. berapa kalau itu? Kalau di DP tiga juta 3,5 jutaan, jutaan, otomatis om, angsuran agak up, kan? Oh iya, Silakan seperti biasa. Kita angsuran untuk DP segitu itu 61 satuan. Oke lah, 6,1-an ya, kan? ya, selama? Iya, selama lima tahun. 5 tahun, tapi iya. kalau seumpamanya... Saya angsuran 6, sekian itu nggak bisa. Saya pengennya hmm. di angka uh, mungkin 5 juta. Apakah solusinya dipanjangin tenor atau bagaimana? Nah, tentu aja. Di sini kita ada program juga hmm. untuk tenornya mulai dari satu tahun, ya. 2 tahun, tiga tahun. Bahkan ada yang sampai 8 ta eh, 7 tahun, Om. 7 tahun? Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki pastinya di hmm. CAB dengan sales yang Mbak Nunik, itu... Semua bisa teratasi lah masalah Betul. ya Mau DP minim bisa Mau angsuran minim juga hmm. bisa Tergantung kebutuhannya ya, ya. Yang jelas teman-teman semua Dan penting chat atau telepon Mbak Nunik Yang nanti Betul. nomor teleponnya ada di video Mbak Nunik geser Mbak Nunik Siap. Ada tipe apa lagi nih Mbak Nunik Tadi R3 udah mm -mm. Sekarang ke XL7 XL7 Oke, Mbak ini kita sudah di depan unit XL7 ya Betul. Atau XL7 oh. orang yeah. bilangnya Boleh diinfokan mungkin Banunik ada berapa tipe untuk XL7? Silahkan Oke, okay. Om, kita di sini punya XL7 itu ada tiga tipe Ada tipe, yang pertama? Yeah. Tipe Zeta. Tipe Zeta. kedua? Beta Beta, ketiga? Tipe Alpha Tipe Alpha Zeta, yeah. Beta, Alpha Betul Infokan harganya Mbak Oke, untuk tipe jet, sendiri, untuk manualnya itu di harga dua ratus jutaan. Oke, untuk tipe automaticnya, dia di harga dua ratus jutaan, dua ratus enam puluh. untuk... Tipe beta dia di harga 270 jutaan. Okay. untuk manualnya. untuk metiknya dia di harga 280 ratus delapan puluh jutaan. Dua juta. Nah, untuk tipe alpha sendiri, dia okay. tipe yang tertinggi, yang tertinggi. Ya kan, ada udah ada kameranya segala macem. Okay, dia siap. itu harganya di dua ratus jutaan hmm. untuk automaticnya, dan untuk manualnya dia dua ratus. 79 Oke, nah itu dia untuk tipe XL 7 ada tipe tiga varian ya. Iya, Jeta, beta, Jeta. Ya, beta, alpha. Nanti harganya di itu untuk harga tahun 2022 Oke, itu untuk harga hmm. 2022 karena dua ribu dua puluh masih inventatif atau udah open ended lah yang jelas karena harganya belum. Oh enggak Om. Untuk XL7 oh. Untuk XL 7 kita ready ready, ready teman-teman, ready, ready stock siapa? itu kita. XL7 ready stock harganya harganya 292 jutaan kalau yang tipe apa hmm. jadi selisih harganya per tipe itu cuma 2 jutaan oh. ah, Oke okay. teman-teman gitu. jadi uh, 2023 untuk XL7 itu sudah ready stock dan harganya kurang lebih sekitar 2-3 juta lah ya, ya oke dari gitu. 2022 sekarang kita bicara promonya XL7 untuk ya. DP dan angsurannya bisa berapa nih? Di Bandunik DP dan angsurannya untuk SL7 di 12 juta aja XL7 atau SL7 12 juta, angsurannya? Iya, angsurannya di 5,6 5,6 selama? Selama 60 bulan atau 5 tahun Oke, selama 5 tahun iya. 12 juta? 12 juta kalau saya nego apakah masih bisa bisa Oh serius nih Mbak serius coba yang jelas ke kamera bilang kalau ini. nego dengan tidak agan atau okay. sadis siap. saya kasih di tujuh jutaan aja untuk tipe apa Om tipe apa tipe paling tertinggi itu tipe apa om? siap ya kan angsuran di 6,2 an Oke okay. berapa tahun tuh? selama 60 bulan atau lima tahun Oke okay. ya, tapi itu ingat ya teman-teman bagi yang serius langsung chat saya atau telepon saya saya kasih promo juga masih banyak Om selain itu Apa lagi sebutin aja saya kasih spoiler gratis spoiler gratis terus Talang air gratis talang air gratis karpet blue drum. karpet bludru karpet karetnya saya kasih gratis Oke okay, karpet karet p3k p3k Avar. ah terus Nah kalau ada yang mau ayo-bayo ]kan, hujan nih Payung hujan lagi musim hujan ah, ya. Iya dong. Saya usahakan saya nggak oh, Udah tujuh iya. kaca film udah dapat. Otomatis saya kasih oh, okay. dong. Kaca udah dapat. Kita resminya untuk kaca filmnya solar Oke, okay. jadi teman-teman kaca film yang udah ada bawaan, tapi promo dari Mbak Nunik ada tujuh atau bonusnya ada tujuh, selain dari DP-nya yang minim tadi 7 juta untuk tipe Alpha yang paling tertinggi tuh teman-teman ya satu lagi Om. apa itu ketinggalan yang lagi nih apa paling nih paling menarik apa itu mbak kalau yang minat serius sama saya uh -huh. saya kasih emani satu juta Wih. Uh. nah teman-teman itu dp-nya tuh udah sangat ringan sekali tapi uh. kalau umpamanya ada uh -huh. cuman mungkin dp-nya goceng lah lima juta apa masih bisa tuh kira-kira mbak bisa intinya. serius serius tuh oh, teman-teman bagi data yang full data yang bagus okay. saya kasih lagi sampai 5 juta bisa. siap nah teman-teman yang jelas tidak ada lagi masalah atau keraguan teman-teman semua untuk beli mobil Suzuki di Citra Asri Buana Ciputat dengan Mbak Nunik. Jadi, bagi teman-teman yang di luar Tangerang khususnya, ya. jadi di Jabodetabek ya, ya, termasuk Banten atau Bogor, cukup di rumah, cukup telepon Mbak Nunik. Test drive, er, test drive nanti dibawakan dengan timnya dari sini, yang pastinya ya. ada. Siapin booking fee, ya kan? Betul, jangan nah. lupa, kalau sudah tes dep, otomatis harus buka SPK, dengan betul, lupa, ya kan? Buka SPK dengan kita, SPK booking minimal aja, cuma satu juta, om, oh, nggak mahal. Bisa satu juta? Bisa. Siap. Oke, kita geser lagi, Mbak Ada mobil apa lagi di sini, nih? ini Ada, ada pick-up. Pick-up? Oke. Nah, ini pick-up ada berapa tipe, Mbak Dunik? Pick-up itu ada... Eh uh, tempat berarti Oh ada om. 4, siap. Iya, F di ACPS ACPR, ACPS ACPR. ada 4 varian. Iya. Untuk harganya bisa dipokan? Untuk harganya kebetulan kita stoknya 2022 itu sudah habis, Om. Wih, Jadi kita open harga yang sekarang aja di 2023. Oke, okay, yang 2023. Stok 2023. Siap, oh, ya. karena sudah sold out dulu-dulu ya. ya. Sudah sold out untuk sudah harga, harga ya. silakan. Untuk harganya untuk F di standar aja kita di harga 163 lima ratusan an oke agak ya, standar ya, yang kan, paling ya, tertinggi paling tertinggi itu 174-an empatan 174 jutaan oke okay. ya. untuk dp-nya berapa DP-nya untuk yang 2023 itu di DP lima 15 juta aja. 2023, DP lima 15 juta. Angsuran? Angsuran di empat 4 jutaan. Angsuran empat jutaan. Tenornya berapa tahun? Tenornya di 60 bulan, tapi ada potongan, Om. Oke, satu tenornya bulan. 60 bulan, ada potongan satu bulan. Iya. Saya balik lagi, saya orangnya nggak puas. Maklum, customer, banyak <laughs> ya. nawar, ya kan? Anggaplah ya, saya perwakilan dari teman-teman ya. YouTube atau teman-teman penonton setia Derosa Utoh. 15 oke, juta oke. saya nggak mau. Goyang. Saya pengennya 5 juta bisa nggak? Ush bisa banget Om. dua PIN 2023 itu. Uh? Om minta 5 juta, ya. saya kasih Om. Serius? Kurang dari 5 juta aja saya kasih Om. Beneran, Mbak. Beneran, Tuh, Om. teman-teman. silakan. jelasin, Mbak Kasih iya, yang berapa? Kasih untuk leasing tertentu saya kasih di 2 juta setengah aja. Uh, cukup 2 juta setengah. 2 juta setengah. Udah Tem dapet pick up khususnya bagi teman-teman yang ingin usaha ya biasanya ya, ini kan itu. untuk usaha untuk apalah banyak pindahan atau apapun apa banyak. Ya, siap. Untuk tipe yang mungil itu apa tuh? Kan ada juga tuh. Espresso. Oh, Suzuki Espresso uh, namanya. Apakah gini. ada ready di sini? Bulan ini kita kebagian unit ready. Oke, okay, siap ready. Ya. Untuk harganya berapa, Banu? 168 jutaan 168 Juta jutaan Untuk manual Untuk metiknya di, di 174 jutaan Oke okay. selanjutnya Kalau untuk Jimmy dia harganya tabu ya om Cuma okay. kita open price itu di harga 520 jutaan Nah bagi teman-teman yang memang hobi dengan Jimmy eh. Biasanya memang itu orang hobi ya dari dulu yeah, Bisa uh, pesan langsung di Mbak Nunik pastinya yeah. Dengan harga yang tadi tertera Om lupa om Apa saya. itu? Satu lagi Om, apa Tipe itu yang masih ada itu? Apa itu bukan? S Cross belum kita bahas Om. Oh, tadi saya pikir pergantian ke apa Pitara, ternyata oh, om, masih bukan, ada. masih ada. Oke, siap. Berapa Tau tuh om, harganya? Om, harganya itu sekarang tiga ratus juta empat Untuk tahun? 2022. 2022. Ada diskon menarik nggak? Wih, cakep Om, diskonnya banyak. Banyak banget. DP-nya bisa berapa? Oh, mau, mau mau minta diskon berapa? Berapa ya? 20 boleh nggak? Wah, terlalu kecil, terlalu kecil, teman-teman. Iya, terlalu kecil, berapa, berapa, berapa dong? Saya enggak enak. enam puluh juta diskon, diskon, diskon 60 juta. Teman-teman jadi hmm. Om, Om beli s ya? Mobil mewah betul, harga extra ya, seven. Kan? Beli mobil eh, eh, eh, eh, XL7. XL7 tuh temen-temen. Jadi S Cross untuk tahun atau nih 2022 ribu dua bisa masih, dan, sorry masih ada stok dan bisa dipesan diskonnya that's sampai 60 puluh juta. Beli mobil mewah dapat, uh, sorry har, beli mobil mewah harganya XL7. Iya. Yeah. Uh, jauh kelasnya temen-temen. Oke, okay, baru ada lagi mungkin nih sebelum kita penutup. Gak ada. Udah, udah cukup udah, ya. Udah, udah, udah. Oke okay, oh. temen-temen itu tadi. Kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Nunik, salah satu marketing terbaik di Citra Asri Buana Cibutat. Sekali lagi saya tekankan, kalau untuk pesan khususnya mobil Suzuki, Buruan dari sekarang karena promo puasa sudah berlaku yang jelas, diskonnya besar, DP-nya minim, angsurannya terjangkau, dan data bisa dibantu. Jadi jangan tunggu lama lagi, segera telepon, segera WhatsApp nomornya Mbak Nunik yang nanti ada di video. Saya Om Gendut dengan Nonik. Mbak Nunik, pamit undur dari Suzuki Citra Sribuana Ciputat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.